Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Di sini saya akan menjelaskan Tentang e, pengokasian Atau cara menggunakan Zooming Pertama, Bapak Ibu setelah membuat schedule Setelah membuat schedule Maka akan tampil schedule yang sudah Bapak Ibu buat nah, Ini saya sudah membuat schedule hari ini jam 7 sampai jam 07.30 ketika bapak ibu sudah membuat schedule maka kita tinggal klik start maka setelah klik start kita akan masuk ke meeting yang akan bapak ibu ikuti atau yang bapak ibu buat oke nah ketika sudah klik start kebetulan di sini background saya kurang baik ya, sehingga kita mengubah backgroundnya. Saya akan menonaktifkan saja backgroundnya supaya tidak terlihat uh, jelas. Sebenarnya background ini bisa dirubah seperti apa saja yang Bapak-Ibu inginkan. Karena ini terlihatnya kurang jelas, maka saya nonaktifkan saja. Nah, setelah ini... Kembali, kita tunggu partisipannya. Kebetulan partisipannya, saya menggunakan headphone saya sendiri. Kita tinggal menunggu partisipan yang akan masuk ke uh, zoom meeting yang kita agendakan ini. Oke, contohnya di disini, saya menggunakan headphone saya sebagai partisipan. Nah, bapak ibu, nah contohnya di disini sudah ada yang masuk. Nah. nah, kalau videonya akan saya putar. Nah, di sini saya menggunakan handphone. Nah, Oke, okay. saya aktifkan dulu audionya. Oke. Okay. Nah, suaranya sudah terdengar dengan jelas. Nah, ketika suaranya sudah terdengar dengan jelas, audionya karena pesertanya kalau pesertanya banyak. Oke, okay, saya mau dulu. Nah, karena suara pesertanya kurang jelas, maka saya nonaktifkan untuk suara pesertanya. Oke, okay, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan background speaker view. Nah, di mana Di speaker view nanti akan e, untuk seluruh siswa di sini akan muncul dengan begitu banyak, sehingga kita akan melihat siswa kita dengan jelas. Apakah mereka ada yang pergi atau memperhatikan kita ataupun tidak, maka bisa menggunakan yang ini. Kalau ini galeri view, ini juga sama. Nanti Bapak Ibu tinggal mau galeri view atau mau speaker view, hanya saja atau galeri. Kemudian di sini saya akan memberikan tutorialnya cara penggunaannya. Pertama, di sini ada partisipan kita klik partisipan nanti akan muncul di sini adalah orang-orang yang ada di dalam video atau yang mengikuti Zoom meeting nah di sini ada Swedra S sebagai host atau saya sendiri di sini ada Swedra S juga kebetulan sama saya karena menggunakan handphone dengan email saya sendiri sehingga di sini ada dua pesertanya ada host ada partisipan Kebetulan di sini ada tulisan mute all. Nah, kalau nanti pesertanya begitu banyak, Bapak Ibu ingin menonaktifkan audionya. Dikarenakan suaranya begitu banyak. Atau berisik, atau bising. Nah, maka Bapak Ibu tinggal mute all aja. Di sini klik mute all. Jadi, semua partisipan akan otomatis... Uh, audionya tidak aktif. Setelah itu, oke okay, kita akan masuk ke yang lainnya. Di sini ada, maksudnya Tadi sudah. Oke, okay, mohon maaf kalau bapak ibu ingin mengizinkan salah satu siswa atau pesertanya untuk berbicara, maka bapak ibu tinggal pilih salah satu namanya. Maka bapak ibu mengizinkan untuk audionya dibuka maka bapak ibu tinggal klik x to unmute nanti di handphone nih, di handphone uh, peserta didik atau siswa akan ada tulisan unmute nanti mereka harus mengklik unmute nya setelah diklik nanti di ini suaranya akan uh, terdengar gitu ya. karena missing uh, saya menonaktifkan lagi jadi sekarangnya sudah terdengar jelas lagi. Biasanya memang uh, seperti itu. Kalau ada beberapa siswa yang diaktifkan uh, meeting. Oke. Okay. Selanjutnya di sini setelah partisipan ini chat. Nah di sini ada chat. Chat ini everyone oleh untuk semua ini bisa digunakan oleh semua siswa atau peserta untuk melakukan chat saat. Zoom meeting berlangsung. Contohnya saya tulis assalamualaikum. Oke, ketika menulis assalamualaikum, nah di sini nanti catnya akan muncul, gitu ya. Beberapa orang akan uh, melihat chat-chat kita. Nah, tapi ada juga yang catnya dinonaktifkan, gitu ya. Kenapa? Karena Uh, terkadang mengganggu anak-anak fokusnya pada chat bukan pada materi yang kita sampaikan. Jadi nanti chatnya bisa dinonaktifkan oleh bapak ibu guru atau dihilangkan. Oke okay, sudah yang chat. Kemudian di sini ada search. Nah, search screen ini adalah uh, yang utama sebenarnya dari zoom meeting tersebut. Karena di sini kita bisa menampilkan powerpoint yang uh, atau menampilkan materi-materi yang akan kita sampaikan oke, okay, saya jelaskan terlebih dahulu ini adalah uh, kamera saya kamera komputer yang ini adalah kamera dari uh, serta didik okay, kita akan men share materinya Contohnya di sini ada motivasi k 13 nah, anak kebumbarna. Nah sebelum bapak ibu uh, men-share bapak ibu terlebih dahulu membuka powerpointnya yang di laptop uh, Pak, uh, bapak ibu guru semua. Jadi sudah terbuka dengan begitu jelas ya sudah terbuka. Nah, tapi di karena sudah terbuka jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke share screen Tapi di sini akan ada uh, file yang sudah terbuka tadi yaitu nih. Kita tinggal klik file, file uh, PDF atau Word atau PowerPoint. Nah, betul saya di sini ada PowerPoint. Setelah diklik maka di share. Nah, dengan otomatis nah dengan otomatis di handphone siswa atau di layar siswa, yang saya pegang ini layarnya tampilannya, yaitu materi PowerPoint. Nah, setelah tampilan ini, Bapak Ibu tinggal jelaskan saja materi PowerPoint yang Bapak Ibu sampaikan, itu ya. Nah, ini sama layarnya dengan di serta dengan bila yang saya juga sama, kemudian ini juga sama. Jadi ketika bapak ibu menampilkan layar, sebaiknya untuk apa tampilannya harus disesuaikan ya. Kalau bisa video dan lain sebagainya dihindari terlebih dahulu, atau gerak, lain animasi dan lain sebagainya itu di Hindari karena akan menampilkan tampilannya kurang jelas, tapi kalaupun nanti ingin menggunakan uh, animasi juga enggak apa-apa, enggak masalah. sebenarnya tergantung kepada jaringan internet yang siswa dan uh, bapak ibu miliki, oke, okay, setelah selesai uh, menjelaskan semua materinya, sudah selesai. Nah, Oke, okay. kalau sudah selesai berarti tinggal stop share. Nah di sini ada klik stop share. Nah nanti uh, materi ini sudah disampaikan dengan uh, begitu jelas dan sudah selesai. Jadi bapak ibu kalau sudah menyampaikan materi dengan selesai sudah membuat selesai, itu pembelajaran sudah selesai. gitu ya. Untuk berikutnya di sini cuma tinggal oh, ya. Kali galeri ya untuk mengatur ini untuk semuanya jadi full full semua. Nah, oke okay. setelah itu di sini ada, oke okay, ini nggak terlalu penting ya. Biasanya peserta didik. Nah, peserta didik kalau mengangkat tangan di sini nanti ini contohnya saya menggunakan handphone di sini partisipannya ingin mengangkat tangan. Nah biasanya mengangkat tangan itu untuk karena tidak bersuara maka mereka biasanya uh, raise hand. Jadi mengangkat tangan atau memberikan aba-aba bahwa mereka ingin bicara. Itu ya ini ada. Oh contohnya kalau ada tanda ini berarti tandanya siswa tersebut ingin bicara atau audionya ingin diaktifkan atau ingin diberikan kesempatan untuk bicara. Gitu ya kalau sertanya udah tinggal lihat aku aja di serta ya Mas, jadi tidak ada lagi oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan oke satu lagi Bapak Ibu ini cara mematikan jadi cara mematikannya di sini ada end sini end meeting for all jadi semuanya akan mati dengan keseluruhan jadi tidak ada lagi yang ada di dalam Zoom walaupun waktunya masih ada kalau, kalau untuk live meeting ini hanya saya saja atau host saja yang meeting, yang, yang live gitu. Tapi peserta yang lainnya masih ada di dalam Zoom. Sebaiknya Bapak Ibu sebagai host uh, untuk end meeting for all. Jadi tidak ada lagi yang di dalam uh, Zoom meeting yang Bapak Ibu agak ya. Jadi kita akan... Uh, and meeting for house Oke, okay, oh, ya. sudah selesai Jadi Di handphone Bapak Ibu Ataupun di uh, apa uh, Di handphone Peserta didik atau di layar Peserta didik dan lain sebagainya Sudah tidak ada lagi Meeting uh, yang Di itu yang bisa uh, Saya sampaikan Mohon maaf apabila Ada kekurangan, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi